Baiklah para sahabat Lestari, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini Ada sebuah kabar spesial yang membanggakan pastinya untuk warga konoha kita semua Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Disimak persahabat ya ketika vlog di channel Youtube-nya Bayu Faula Persahabat ya berkolaborasi bersama idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Budala sih menyampaikan persahabat ya kenapa insecure kan yang terbaik nih buat kakak. Wow persahabat ya kita ambil tentunya poinnya bahwa Lesti kejora itu adalah tentunya. Orang yang sangat dikejar-kejar oleh Papa Rizky Bilar Karena Papa Rizky Billar tahu bahwa Lesi Kejora itu penyempurna di hidupnya seorang Rizky Bilar Wah, Masya banget ya persahabat ya Tentunya kita bangga, kita bahagia kepada idola kita ini Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Dan diberikan kebahagiaan selalu Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih skor bilar. Banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Sinta underscore Leslar underscore Saudi mengatakan, Dini itu termasuk wanita sempurna, cantik, baik, penyayang, rendah hati, dan yang paling terpuji, berhati mulia. Makanya Bang Bi kejer dede sampai halal. Moga antil janah ya, kesayangan, amin, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu banyak doa dukungan dari orang-orang yang baik juga Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bila. Berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan info bahagia nih Karena sudah di-up di channel channel Youtubenya Leslar Entertainment Vlog terbaru unboxing kado terbanyak dari Tevitri Karlina Bersama Papa Bilar dan Bunda Lesti Wah, Masya Allah banget ya Tevitri membawa kado yang sangat banyak banget ya Untuk BBL, Masya Allah mudah-mudahan Tevitri juga selalu sehat dan selalu bahagia Tevitri ini adalah salah satu orang juga yang tentunya persahabat ya selalu mendoakan dengan tulus buat hubungan lesti dan pilar kita lihat juga ke unggah berikutnya ini ada momen spesial ya ketika mau unboxing kado persahabat ya di sini tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari bunda lesti dan papa bilar perhatikan nah, persahabat ya yang dilakukan oleh papa bilar langsung narik Bunda Lesti di pangkuan duduknya tuh Masya wow. <laughs> banget ya ditarik Bunda Lesti suruh duduk di tentunya bahannya papa bilar dipangku aduh Masya masyaallah sosut bangetnya melihat begini aja kita sudah bahagia dan senengnya luar biasa mudah-mudahan sehat selalu persahabat ya untuk lesti dan reski bilar dan di akhir-akhir juga persahabat ya kita mendapatkan kekiutan dan kegesrekan hingga keromantisan juga sih mudah-mudahan sehat dan selalu langgeng nih rumah tangga Lesti di sini kita lihat papa bilar langsung menggendong bunda lesti kejorak tuh Wow, langsung dipikul aja persahabat ya Bunda Lesti sama Papa Bilar Ini emang ada aja kelakuan gesreknya Yang selalu membuat warga Konoha pasti ketawa bahagia Melihat kelakuan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah banget ya Sehat-sehat dan bahagia selalu kalian Mudah-mudahan kita juga sebagai fans jati Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan juga dan kesuksesan Amin, ya robbal Alamin untuk berikutnya juga persahabat, tidak kabar bahagia dari TV Fitri Kalina Ini diunggah 5 jam yang lalu persahabat ya Menginfokan bahwa vlog di channel Youtubenya bersama Leslar Ini sudah masuk 21 trending Sampai nggak nyangka banget ya TV Fitri perhatikan di sebuah kalimat Alhamdulillah nggak nyangka bakal trending ini berkat Leslar Lover semua Keep support keluarga Leslar Kesayangan kita ya Wah wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga Ini 2 jam yang lalu TV 3 Carlina mengunggah kembali info Bahwa sudah masuk 15 trending Luar biasa banget ya Memang tentunya kekompakan dari fans sejati ini selalu terbukti Keberbarannya untuk selalu mendukung Yang terbaik karya-karya idola kita Berikutnya juga para Ada sebuah unggahan spesial dari ini IGSnya Bang Ariel yang baru saja menginfokan bahwa tim Leslar ini otw ke Jakarta persahabat ya tuh Bismillah 021 nih nama lintar dan bagas garnita itu asisten barunya Papa Bilar di take mudah-mudahan selama sampai tujuan persahabat ya tuh Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan tim Leslar diberikan kesehatan dan selalu memberikan karya-karya terbaik dan kebahagiaan kejutan yang sangat luar biasa bahagia yang untuk kita semua warga Konoha, Amin. Kita lihat juga kabar berikutnya, ini info penting banget ya untuk kita semua dari Ibu Harsiwi Ahmad soal acara dangdut akademi 5 di Indosiar The Academy is Back. Prosahabat. ya perhatikan di info yang dituliskan di kalimat caption. Sebentar lagi kita akan membuat sejarah baru di dunia musik dangdut Tanah Air. The Academy is big. Siapakah yang akan menjadi bintang baru di A5? Mungkin salah satu sahabat di sini. Yuk, ambil kesempatan ini dengan ikuti audisi The Academy Lima secara online di web kapanlagi.com dan indosiar.com mulai 7 Februari 2022. Jangan lupa follow akun Indosiar untuk update terbarunya. Salam hangat Harsiwi Ahmad. Tu sahabat ya. Kita mendapatkan info bahwa tanggal 7 Februari bakal hadir acara audisi online Dangdut Akademi 5, mudah-mudahan alasi kejuaraan menjadi juri, Pak Sabat, ya. Lesti jadi juri nih, siap-siap aja nih warga Konoha untuk selalu menyaksikan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan terbaru dan kabar baik selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.